Oi, bro. Halo, bro, halo bro, halo bro, halo bro. Kita balik maining di channel tonton aja masih bersama saya Samu di Repsol Basque Club Ahmad bro. Kita uh, ini apa ini apa nyamuk. Oh, bro, kita main FIFA UCL UCL lagi. Uh, FIFA Mobile, FIFA Mobile, FIFA Mobile. Saya coba ngelihat ininya apa namanya formasi, formasi yang tersedia, bro empat ratanya empat rataannya overallnya aduh yang 114 empat nggak ada nih satu dua semua bro uh Oh. Uh, ya wah nyamuk nyamuk bro ada nyamuk tadi oke saya main deh saya main saya main saya langsung main bro oke bertarung satu lawan satu Cari lawan, men. Cari lawan. Aduh. Ya Allah. Bro, saya menurun, bro. Empat menang. Empat kali menang doang. Saya pengen ke level... Enggak ke level ring, apa? Ke tingkat legendaris 3. Ini waktunya, enggak tahu. Tadi kurang berapa hari lagi. Agak rumput bro. Agak susah. Agak susah, agak susah. Agak, oh ya, untuk Bang Erwan ini ketemunya non takak non-dakon, non-dakon. Non, 11, 11, untuk Bang Muhammad Erwan tadi saya belum ketemu ini ya, bro. Belum akunya ada banyak, saya cari ada banyak, <tuh> saya belum tahu yang mana akunya Bang Muhammad Erwan ini. <tuh> Oke, okay, datar, chemistry, datar, datar, men. Ini. saya ketemunya itu kalau nggak Real Madrid kalau nggak Real Madrid ya ini bro Barcelona dari kemarin perasaan kalau main ini begini mulu ketemunya banyak gaya dia men Oke okay. Tapi oke okay, gak boleh, gak boleh seneng Gak boleh seneng kalau lawan Real Madrid biasanya dia epic comeback bro Tampil dengan apa akhir yang bagus biasanya dia kalau ini akhir-akhirnya itu Bagus bro, Real Madrid Kemarin saya main Lawan Real Madrid oh, itu sama kayak gitu Pertama ngeguling, kedua dibantai 2-1 men Uh salto Salto direk right? tuh kan, aduh, udah nggak bisa ngejar. Bro, emang nggak boleh senang, ya? Nggak boleh senang, siapa ini? Hurricane. Eh sorry aduh bro bro gak kul, men, oke. Okay. kur salah cok cari cari Masa imbang men Ayo bro Ais, greget loh, kalau udah depan gawang gitu, sundulan gak sampai-sampai bro. Oh, PP aduh, aduh, anjas marah kan? Gua bilang juga apa anjir. Pokoknya, kalau ngeguling ke Real Madrid itu jangan seneng dulu, bro. pasti ya, epic comeback. nih-nih-nih-nih Oke, nih, nih, nih. Ah! <laughs> offset offset saya ketolong offset Oke, Ketolong offset Hehehe <laughs> udah otomatis aja <laughs> disuruh otomatis malah main bejat-bejat baik oh, anjing tiga satu rek PP PEC PP, gol lagi nih, bro, hak ini. ngumpul gitu uh. <laughs> anjir Halo bro emang ya bro Kebangetan saya kalau main mobil itu enggak pernah menang cuk, cowo ini gimana cuk? nggak pernah menang coy. 3-1 Aduh, Mona nih ga, Mona nih ga, Mona nih Mona nih ga. <laughs> bro, lama-lama habis, bro. Serius, lama-lama habis, men. Lama-lama habis, cuk. Serius, gue cari lama lagi deh. Lama-lama habis, Astrada Astrada Astrada Tapi kirain <laughs> ketemu lawan yang ini gede-gede banget, Bro. Lini tengah, serangan, lini pertahanan, Bro. Ma, bro, mabrur. Bro, 126. Gua serius. itu mu ya aduh ini nih Oh dia nggak ada namanya Bro pan lu pro chute malah kehand ya zero mbape oh rudiger udah bisa main, kurang ajar ini. <laughs> Ayo, siapa lagi yang mau lawan saya? gua kasih ini situ. Kalau lawan sama saya, tak kasih kemenangan deh. Saya pura-pura ngalah aja. Bener saya gak pernah menang main beginian. Ah, berat, men, berat, berat, berat berat ah gak usah sombong gak usah gak usah selebrasi selebrasian gak usah gak usah gak usah baru juga dua satu mau kalau mau main sama saya pasti tak kasih kemenangan bro tenang aja bro encok Lah, saya gak pernah menang main beginian. Nuh, nope. <laughs> eh, Cristiano Ronaldo. prihatin rek udah tadi ah. Ah. baru babak pertama loh, bro baru babak pertama ayo jempol turun gak nih jempol terbalik ani Astrada Sorry gaya doang lo, depan gawang keha, masuk bro, bro, tadi tuh saya mencetapaan ya, kok bisa begitu ya Hmm, kan, bro serius ini pelan banget anjay anjay, rugi gua kalau begini, anjir. Goli Goli, hmm. serangan balik rek, serangan balik rek, re. serangan balik rek, Ronaldo, rek, serangan balik rek, gue gak bisa lari rek. Bro, sampai kapan saya bakal kalah? Oke, okay, lima, lima kali berturut-turut saya kalah. Oke, okay. lima kali berturut-turut saya kalah. Lima kali berturut-turut saya kalah. Oke, okay. tidak masalah. Lima kali, lima kali berturut-turut saya kalah, men saya kalah 5 kali berturut-turut oke, okay. enggak popon, enggak popon, enggak popon. klaim-klaimin dulu oke okay. start, star pass, tangan bro oh, dapet 2 pemain bro, lumayan lumayan, lumayan, lumayan, hah? barang peringkat? oh, bosber nih lobster Oke okay, bro, saya udahan dulu ya. Thank you buat semua teman-teman yang udah, uh, apa namanya, yang udah selalu support channel ini, yang udah selalu nonton channel ini. Saya ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah, apa namanya, udah berpartisipasi di channel ini. Semoga ya. Semoga apa ya teman-teman saya bingung kalau mau ngomong gitu bro, nggak bisa ngomong, nggak bisa ngomongnya itu, nggak bisa nyampein, pokoknya intinya terima kasih banyak buat teman-teman, jangan lupa like komen ya teman-teman, jangan lupa pokoknya like komen kalau di, suku, di sub atau enggaknya itu terserah teman-teman saya enggak, enggak nyaranin sih, enggak nyaranin, cuman kalau mau sub ya, monggo ndak masalah, saya juga senang kalau disub, kalau nggak disub apa popo ya teman-teman, ini channel ini cuman ya hiburan bro, hiburan kalau saya lagi gabut. Lagi gak ada kerjaan lain. Sebenarnya kerjaan lain itu ada. Uh, saya sebenarnya apa ada kerjaan utama bro. Cuman kan ini saya kayak gini. Ngisi waktu. Ngisi waktu luang saya. Karena saya pulang kerja gak ngapa-ngapain. Pulang kerja gak ngapa-ngapain. Ya udah saya isi buat uh, ngonten lah. Saya pakai buat konten. Konten-konten game, reaction, dan lain sebagainya. Oke okay, buat teman-teman. Thank you ya. Thank you. Terima kasih banyak. Aduh. Dengkul saya kena meja, cowok. Aduh. Oke, okay, bro. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.